Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Mang Udin Mbak ya. Nah, saya selama sakit masuk ke rumah sakit. Alhamdulillah bersyukur kepada subhanahu wa taala dan pada Kerai yang membantu saya mengantarkan ke rumah sakit pulang pergi pakai ambulan. Selama ini dari bulan 4 sampai sekarang masih menggunakan ambulan, ya mobil ambulan pulang pergi ke rumah sakit. Semoga <tuh> kerai -kera cepat cepat maju terus dukung terus masyarakat pure masyarakat pada status. Jadi itu yang yang saya sukai jadi akhirnya saya simpati gitu. Yakutan yang namanya juga orang Indonesia ibadahnya ya. Jadi, ini kan lakukan sendiri kita sebagai daripada kita. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Geraya dalam membantu warga kami, kami selaku warga RW 7 Anasari mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya.